Ini contoh soal TIU CPNS 2023. Ini soal yang termudah ya. Jadi di soal CPNS itu meskipun banyak yang sulit tapi pasti ada soal yang mudah. Coba perhatikan ini berkaitan dengan volume ya. Ini kan liter. Terus ini desimeter pangkat 3, desimeter kubik itu sama aja dengan liter ya. Terus ini 2 kiloliter. 2 kilo itu berarti dikali seribu ya. Jadi ini sebenarnya 2000 dikurang. 1990, jadi 2000 dikurang 1990 itu 10 ya, kalau ini, ini sama aja dengan 2 liter ya, 5 tambah 2 kan 7 ya, ini 7 liter, ini 10 liter, berarti Y nya lebih besar atau X kurang dari Y. Oke, okay. untuk video-video pembahasan contoh soal tiu CPNS lainnya bisa dilihat di channel ini di playlist tiu CPNS 2023.